Emas bearish, waspadai ada potensi rebound. Bias harian pergerakan emas USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga emas USD sedang tertahan di sekitar area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas US diterus bergerak ke atas dan menembus level 1876.82 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1892.51. Sekian analisa forex untuk tanggal 10 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081.